Simak update harga cabai merah besar di sejumlah daerah Indonesia, pada hari ini Senin, 19 September 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia mencapai Rp 58.200 per kilo. Harga cabai-cabai merah besar tersebut relatif turun dari update harga Kamis 15 September 2022 lalu yang rata-rata mencapai Rp 59.800 per kilo. Dari patokan update harga cabai nasional, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki harga jual cabai termahal yaitu Rp91.750. Sementara Provinsi Sulawesi Utara menjual harga paling rendah dari patokan harga nasional yaitu Rp40.000. Sekian harga cabai untuk tanggal 20 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.